Ada yang pernah bilang, katanya sulung itu lemah. Padahal mereka nggak tahu, pundaknya sulung itu dipenuhi dengan harapan dan tanggung jawab yang besar untuk membantu adik dan membahagiakan kedua orang tuanya. Hingga tak jarang Dia lupakan kebahagiaannya sendiri Sebagai seorang anak tertua Dialah yang paling paham Bagaimana jatuh Bangun orang tua Seringkali dia menyalahkan diri sendiri Karena merasa gagal Dalam memenuhi tuntutan dari semua tanggung jawab yang ada di pundaknya Itu kenapa Dia selalu berdoa Agar hatinya dikuatkan Langkahnya dimudahkan Dan jodohnya adalah seseorang yang mampu memberi sandaran Tak jarang ia pura-pura kuat di hadapan orang lain, berusaha terlihat tegar di depan adik-adik, dan seluruh keluarganya sedih, susah, pahit. Semuanya, dia tak mau orang lain tahu. Dia memilih untuk memendam semuanya sendiri. Ia ya, kuatkan hatinya Agar terlihat Baik-baik saja Teruntuk sesama anak sulung yang sedang mendengar ini Yang tadinya kalian sedang mencari lagu sedih Atau sejual motivasi untuk diri Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di hidup kamu saat ini Aku ingin memberi hiburan tidak mengatakan bahwa Semuanya akan baik-baik saja Tapi mari kita semangat Dan mengatasinya bersama-sama Aku tahu tidak mudah memang Menyandang gelar sebagai seorang anak pertama Di dalam keluarga Kita dituntut untuk menjadi pribadi yang kuat Dan mandiri Walaupun terkadang sulit Tuhan menjadikan kita seorang anak sulung karena dia tahu bahwa kita mampu dan kita kuat. Jadi, jangan terlalu khawatir ya akan banyak hal di luar kendali kamu. Karena kamu sudah bekerja sangat keras selama ini. Jadi hargai diri kamu sendiri karena sudah berusaha. Semangat ya. Kamu adalah jawaban atas semua doa-doa keluargamu.